lakukan zikir Nabi Ayyub alaihissalam Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini, karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hatinya 100%. 100%. Ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat. Dua-tiga hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, Hari pertama, kedua, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi, masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Pum, ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Syukur kepada Allah, subhanallah. Ini kisahnya, tasit, dan Pikirnya, Anni massaniya wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni wa anta arhamur rahimin.